SCP-001 diperkirakan sebagai alasan kenapa SCP Foundation itu dibuat pertama kalinya di dunia atau alasan kenapa Foundation menghasilkan SCP-SCP itu dengan sendirinya Akan tetapi, informasi tentang hal tersebut masih belum diketahui SCP-001 merupakan SCP yang paling penting untuk dijaga oleh SCP Foundation itu sendiri Untuk menghindari kebocoran informasi hanya beberapa orang yang boleh tahu informasi terkait dokumen SCP ini Juga untuk menutup identitas asli dari SCP-001 itu sendiri Beberapa artikel palsu terkait SCP-001 telah dibuat Artikel palsu tersebut merupakan sebuah proposal yang diberikan oleh personal foundation semua artikel palsu yang ada akan diberi tanda code name di judulnya agar bisa menyamar bersama artikel SCP-001 yang aslinya. Semua informasi terkait SCP-001 yang ada sangat rahasia. Jika ada personel yang tidak memiliki izin mengakses berkasnya, mereka akan dibunuh oleh memetikil agent Barry Pendleton Codename code name wrong Menurut orang proposal SCP-001 merupakan sebuah kejadian alterisasi realitas yang diakibatkan perang sihir di dunia sebelumnya dan memiliki efek yang sangat besar sehingga sejarah dunia pun harus ditulis ulang Hanya ada 13 orang terpilih yang masih ingat pikirannya sebelum sejarah ditulis ulang dan perjanjian pun ditulis di Forbidden City, China dan SCP Foundation pun dibuat setelah kejadian itu Code Name Quantum Menurut proposal Quantum, SCP-001 merupakan sebuah batu permata onyx oval yang merupakan sebuah gembok. SCP-001 diperkirakan sedang mengunci sesuatu rahasia. Ada sebuah kontroversi di mana apakah SCP-001 harus dibuka atau dibiarkan saja.